untuk lagu sekali seumur hidup persahabat ya Alhamdulillah sudah 2 juta Wow 2 juta streaming persahabatnya ini terpopuler di nomor pertama keren banget Alhamdulillah 2 juta tetap terus streaming ya lagu-lagu Bunda Lesti Kejora di aplikasi Spot TV bismillah mudah-mudahan Bunda Lesti bisa terpampang nyata di New York Square ini tentunya harapan dari warga Konoha Bunda Lesti semakin go internasional kemudian juga persahabat ada unggan spesial juga dari bufir virus Lesler memposting foto keluarga kecil Leslar Masya Allah bahagia selalu untuk Leslar family Senyuman dari idola kesayangan kita membuat kita bahagia pastinya Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan Sehat dan happy terus ya sayang Ya Allah jaga keluarga mumi leslar Semoga selalu dikelilingi orang-orang baik Amin ada juga tanggapan dari bufir selanjutnya, ternyata benar kata Dilan Berat itu rindu, aduh Masya Allah. Semuanya pasti sedang merindukan kekiutan, kemesraan dari idola kesayangan kita. Doakan yang terbaik saja mudah-mudahan Bunda El, Papa B, dan Abang L, itu selalu diberikan kesehatan. Amin. Kita lihat juga perselabat di beberapa tanggapan komentar, banyak respon dan tanggapan yang diberikan. Di antaranya, dari akun Instagram, Foli Naster mengatakan, Masya Allah, tabarakallah, rindu pakai banget sama mereka bertiga, semoga mereka selalu dilimpahkan kesehatan, diluaskan rezekinya, dan diberkahi hidupnya. Amin, Allahumma amin, we love you, less love family. Masya Allah, begitu banyak doa, dukungan yang diberikan dari orang-orang baik, yang selalu tulus, mencintai Leslar Family dan selanjutnya juga persahabat, dari informasi dari Ibu Harsiwi Ahmad, baru saja Ibu Harsiwi menginformasikan mengenai acara The Academy Lima Konser Menuju Puncak yang akan dihadirkan malam hari ini persahabat, ya, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dan di postingan Ibu Harsiwi ini persahabat, ya, bunda Harsi tidak ada di Promosi iklan persahabatnya Bunda Lesti tidak tercantum di acara The Academy 5 konser menuju puncak malam ini Sepertinya Bunda L benar-benar akan hadir di acara RCTI di Ajang Indonesian Music Award 2022 Kita simak juga persahabat kalimat caption info yang dituliskan oleh Ibu Siwi Kira-kira apa yang akan dipersembahkan para sahabat dari Akademia D 5 yang lolos ke Grand Final, ada Ebi dan Sri Devi. Juga penantian para juri dan tentu tidak ketinggalan bintang tamu spesial pada konser menuju puncak malam ini. Saksikan dalam D 5 konser menuju puncak malam ini pukul 20.00 di Indosiar. Itu informasi dari Ibu Siwi. Kita lihat di sini persahabat ya, tentunya... Bunda Lesti tidak ada yang akan mengisi acara tersebut tersabat ya tentunya deretan para artis jebolan jebolan dangdut Akademi dan lida mudah-mudahan ya Bunda L bisa kembali tampil di acara indosiar kita berharap banget Bunda Lesti bisa menyuguhkan kembali penampilan terbaiknya di layar kaca Amin kemudian juga para sahabat di sini ada postingan dari official Adi Collection, salah satu fanbase dari Lesti Lovers yang mengunggah kalimat komentar atau DM bersahabatnya dari salah satu penggemar selfie yang menuduh bersahabatnya Lesti Lovers. Perhatikan kalimat yang diunggah oleh Adi Collection. persahabat ini salah satu komentar dari penggemarnya selfie Yama. Di situ disebutkan. Saya heran sama Lesti Lovers, gak di TikTok, gak di Instagram, gak di Youtube, gak di Facebook, pasti kalau ada postingan tentang Selfie Yama atau karya dari Selfie Yama, pasti nimbrung terus dan komennya pun lucu. Ngomongin tentang fisik lah, fashion lah, sampai karya dan karirnya pun dibanding-bandingkan. Jujur, saya juga suka sama Lesti, selain Selfie Yama. Hanya saja saya nggak suka Lesti Lovers yang terlalu barbar dan terlalu sombong sama pencapaian idolanya. Karya ini aja sampai dibacotin di TikTok. Bukan hanya satu oknum, tapi banyak oknum yang ngerasa katanya selfie, nggak ada apa-apanya dibandingkan Lesti. Hey, kalian... Jelas bedalah yang satu berkarir di 2014 dan satu lagi berkarir di 2018 Ya jelas pencapaian karirnya berbeda lah Lain cerita kalau Lesti bersaing Selfie Yama di 2018 Apa iya Lesti mampu bersaing dengan Selfie? Jadi buat kalian Lesti Lovers jangan terlalu berlebihan lah Kesembungan kalian yang bikin idola kalian kena karmanya sekarang Lesti ya Lesti, Selfie ya selfie. jangan bandingkan senior 2014 sama junior yang 2018. Gitu-gitu juga idola kalian pernah nimbrung di karya ciptaannya Selfie Yama, jadi jangan pada sok lah. Itu kalimat komentar dari penggemarnya Selfie Yama. Kita lihat kalimat yang diunggah oleh Official Addy Collection, salah satu fanbase dari Lesti Lovers. Wow, jangan sembarangan fitnah, ya, Mbak atau Mas. Buka DM saya, cari tahu dulu sebelum nambah dosa, Mbak atau Mas. Inces, Lesti Lovers, atau yang mengatasnamakan Lesti Lovers, tuh, bersahabat, ya. Jadi, jangan sampai salah menuduh. Memang, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan Lesti Lovers maupun Lese Lovers, Persahabat, begitu banyak orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan jadi untuk semuanya berhati-hati komentar apalagi sampai memfitnah dan menuduh yang tidak benar kita hanya bisa mendoakan untuk idola kesayangan tetap persahabatnya menjadi fans yang baik menjadi fans yang selalu mensupport karya-karya idola kesayangan kita masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana para sahabat terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru mengenai Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.